Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini bang benar-benar info-info menarik dan pastinya spesial dari Leslar. Di kabar pertama kita dia mendapatkan cedukan vitamin BBL, para sahabat yang makin pinter sudah bisa diajakin Tiktokan nih para sahabat. Ya masya Allah bang El emang selalu bikin bangga dan selalu bikin kagum warga Konoha. Masya Allah. Dan pasnya selalu bikin happy banget ya Dengan aksi lucu dan aksi gemesnya Abang L. Mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu dan mudah-mudahan persahabat ya, Selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di postingannya Om Izhar Payen Moga video bareng BBL Persahabatan kali ini Abang Fatih diajarin azan Masya Allah Emang luar biasa, responnya cepet banget nih Abang El. Diajarin tentunya azan, tangannya ditaruh di telinga, langsung aja nurut persahabat ya responnya cepet. Emang pintar nih anak soleh. Komentar pun banyak sekali diberikan. Diantaranya persahabat akun Zahrania Liansyah mengatakan, Masya Allah dan Barakallah, sehat-sehat KKN." Biar bisa tentunya nemenin abang Terus ngajarin abang ngajinya Amin Ada juga tanggapan dari Kak Mary Suaranya kok mirip banget sama yang di masjid-masjid Pak katanya itu Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Instagram umdian Mengatakan Masya Allah Saya selalu fatih sama kakek sama pandanya Amin Begitu banyak doa Begitu banyak support dan dukungan Yang luar biasa pastinya diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Kita lihat juga bersama, ya, jadi kalimat caption yang ditulis oleh PN. Ramadan sudah semakin dekat. Kita belajar azan, ya, Abang Fatih, Masya Allah, makin pinter, makin saleh. Pastinya makin membuat kita bangga sekali dengan Abang El yang luar biasa. Selanjutnya, bersama kita makin gak sabar juga karena kejutan besok bakal tentunya disuguhkan di acara Ridon Ramadan Show 2023 bersama Zaskia Sungkar dan Zasi karena di situ ada munaslasi kecewa rasanya masya Allah makin gak sabar makin penasaran dengan apa yang akan disuguhkan persahabat nanti besok tentunya bakal ada acara Ridon Ramadan Show 2023 Zaskia Sungkar dan Zasi bakal ada live juga nih persahabat jadi ya, akun Instagramnya Kak Zaskia Selain itu persahabat kita juga mendapatkan gambar yang luar biasa makin tidak sabar Menantikan tentunya teaser satu musik video yang akan ditayangkan besok juga Ini persahabat ya siap-siap aja untuk warga Konoha karena besok jadwal kita semuanya padat Siap-siap besok tes ombak dulu buat teaser sudah tau kan yang harus dilakukan semangat untuk warga Konoha Mudah-mudahan bisa trending, mudah-mudahan bisa booming untuk lagu insan biasa, single barunya Bunda Lesti Kejora. Live streaming, persahabat jangan lupa ya, untuk warga Konoha, makin kompak, makin solid, makin semangat dengan wajah yang baru. Semangat yang baru, mudah-mudahan persahabat kita semuanya selalu sehat, bahagia, dan mudah-mudahan... Semakin solid untuk mendukung karya-karya Lesti dan Rizky Bila. Kemudian juga, persahabat, selanjutnya. Di sini ada cedukan vitamin, persahabat. Ya. Ada di unggahan TikToknya Kak Marjin. Masya Allah, ternyata hari ini, Bunda Lesti ke Kejora, latihan berkuda, bareng Margin dan Melodi. Wah, ini kejutan seharian, persahabat ya. Tentunya tidak melihat aktivitas Leslar. Akhirnya muncul di akun tiktoknya Kak Marjin malam hari ini Alhamdulillah terima kasih Kak Marjin Selalu memberikan tentunya kebahagiaan Masya Allah Bunda Lesti makin jago naik kudanya Makin keren, multi talent, makin bangga Masya mudah-mudahan sehat terus Bahagia selalu pokoknya untuk Bunda Lesti Dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan tentunya persahabat ya, yang postingan ini pun juga kembali oleh akun Dunia Leslar. Kalimat Caption pun dituliskan Masya Allah ternyata hari ini Bunda Lesti latihan berkuda bareng margin dan Melodini, nih Masya Allah persahabat Diam-diam persahabat ya, aktivitas Bunda Lesti hari ini adalah latihan berkuda dengan sahabatnya Wanita saleha, mudah-mudahan sehat terus dan selalu bahagia Selanjutnya persahabat, ini juga kejutan untuk warga konoha, sudah di up nih persahabat ya, forecast Bang Deni Sumargo bareng Rizky Bilar bersahabat dari judul saja warga Kono sudah serem banget bersahabat KDRT Tala Lesti akhirnya dia buka suara di sini, membuat warga Konoha pun gemeteran Ya, kita simak kalimat caption yang ditulis oleh Kak Rosa aduh gemeteran badanku nontonnya hati serasa kebawa ke masa-masa itu Just yang menonton fullnya, supaya tahu cerita yang sebenarnya di channel YouTubenya Sumargo Deni sekarang. Tuh, bersahabat yang penasaran? Yuk, langsung aja Just nonton fullnya di channel YouTubenya Kang Deni Sumargo, supaya tahu kalian semua cerita yang sebenarnya. Kita lihat di beberapa tanggapan komentar, ada komentar dari Sanyo Renaldi. Mengatakan baru lihat judulnya aja udah deg-degan deg deg nih, seperti gue nggak mau lihat podcastnya, tapi kalau nggak lihat makin penasaran. Ada juga tanggapan lain, persahabat dari akun Aninda 05, Tolong, ini aman apa enggak, takut banget. Bil lihat judulnya, siapin mental sama Evie TikTok juga. Katanya tuh persahabat, ada juga tanggapan dari akun Shiva. Kaf mengatakan. Aku juga harus lihat spoilernya aja hatiku udah deg-degan katanya tuh udah deg-deg-deg-ser sempah katanya tuh sahabat ya Begitu banyak warga Konoha yang sudah deg-degan para ya Belum aja melihat sudah deg-degan nih Mudah-mudahan saja pokoknya selar dikelilingi oleh orang-orang baik Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu bahagia rukun rumah tangganya